Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Sya'putra Nasution dengan nim 2019230089. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kooperasi sistem kooperasi simpan pinjam. Yang pertama kita karena di sini saya memakai kompas, pertama kita masuk kompas dan lalu langsung connect. Setelah itu di sini kita mencari yang namanya database di sini nama databasenya adalah database koperasi db koperasi simpan pinjam dan di sini saya akan mempresentasikan koleksi collection dari nasabah untuk melihat apa database kita pertama mau lihat databasenya kita pertama show dbs akan terlihat database-nya ada di mana. Nah, di sini sudah terlihat ada database DB koperasi simpan pinjam database-nya. kemudian kita use use DB. Nah, disitu langsung beralih ke situ. Lalu kita mulai show collection. Show collection. Nah, terlihat di sini ada collection nasabah, pegawai, pinjaman, simpanan dan transaksi. Di sini saya akan menggunakan yang namanya collection dari nasabah. Di sini saya akan menjelaskan akan mencontohkan cara membuat data dari koleksi nasabah. Pertama kita ketik db. db.nasabah nasabah SI. Ya. Terus buat insert, oh insert itu insert one, insert one ID dot saya untuk untuk oke koma nama underscore NSB terus kutip namanya namanya Sigit Oke Sigit lalu sini abis hijit koma sendernya gender, gender nsp string laki-laki laki-laki habis itu lagi Oh iya habis itu alamat jalan Jalan di mana-mana. Oke, okay, koma, terus kota. Terus kota, eh, kota string. Taknya kita masukkan Bekasi saja. Oke, okay. koma, kota. identitasnya kita copy saja ini biar cepat nanti kita tinggal ubah belakangnya tak nomor identitasnya. Nah, kita ubah belakangnya jadi 50 saja. Setelah ke habis identitas, kita nomor telepon, teleponnya kita copy juga biar tidak pusing memikirkannya. Shift-Enter karena tidak terlihat di kosong-kosong di nomor telepon pekerjaan PNS saja lalu kita coba enter. Nah, di sini langsung masuk. Sudah masuk datanya. Lalu saya akan coba data apa namanya? cari database-nya. DB kita cari datanya dengan mengetik DB nah nasabah. Find dot ready. kita cari yang namanya tadi namanya si bukan bukan bukan coba kita kita ini aja db kita db nama file namanya aja biar lebih mudah db db dot dot dot thread Salah tadi namanya. namanya tadi si git Enggak usah di enter. Takutnya masalah. Si git Oh iya, string bb nasabah s dot find Kurawa. kurang kurung tutup nama nsb habis itu dot kurung kurung tutup kita enter apakah sudah kamu nah di sini langsung, ke, apa, langsung, otomatis langsung mengarahkan ke data yang sudah masuk. Datanya itu namanya data SIGIT, langsung mengarahkan ke data si nasab, nama nasabah SIGIT tersebut. Tidak perlu langsung ke, ke seperti yang di atas. Terus terkadang kalau di atas juga, terkadang-terkadang juga tidak ketemu. Oke, sini juga. Setelah itu, saya akan menambahkan. Saya akan mengupdate. Update namanya DB. Date S. DB Update. Ini, ini ya. saya akan update namanya, nama NSB. Uh, NSB-nya tadi, Sigit. Sigit tuh Maaf, tadi ada gangguan. Db. Oh iya, dolar set. Set kecil. Set. Nama. NSP. salah lupa. Nasb jadi Sigit Cahyono aja, ya. Sigit Cahyono, Cahyono, Cahyono. Sini namanya ya betul. kita enter nah di sini sudah masuk apa data dari collections itu sudah terupdate oke lalu kita cek cek cek dari nama nam, apa tadi sini aja kita nama sampai si Sigit Cahyono nah sudah terupdate sini namanya jadi Sigit Cahyono sudah siap update namanya yang tadi Sigit jadi Sigit Cahyono tambah nama panjang Kemudian, saya akan melakukan gambar yang agregat ini. agregat dengan cara mengelompokkan collection, eh, menampilkan data kota secara kelompok pada collection nasabah. contoh, saya akan peragakan debit. Sahabat, berita sahabat, agregat ini terus, ini terus, ini eh, ini terus, terus, match koma, dolar, kru, kan Kasih saja ya. supir. terus kita cek dulu, apakah apa sudah benar, hari ini DB. Nasaba terus kita Nah, ya, kita cek dulu apa sudah takutnya ada yang salah akan error, jadi kita cek dulu. Ini ya, sudah benar, Bismillah. Nah, sudah masuk di Bina Match Agregat. Kasih seperti ini ya. Oh, iya, iya, ini coba iya, dv dot mm -hmm. coba coba enter haruma yeah. ya? terlalu banyak Max. masih nah, ya? kita ini. Maaf, akhirnya kayaknya nggak tidak bisa ditampilkan yang kotak-kotaknya. Uh, akan saya, okay, saya akan uh, lanjut ke yang lain. Sini akan menghitung otak dari data collection nasabah. d.nasabah.com Saya berkasih coba. Enter. Nah, di sini akan menampilkan ada berapa data yang memiliki kotak yang yang kotaknya di sini akan menampilkan data dari. Nah, apa namanya nasabah yang alamat yang alamat kotanya itu Bekasi sini ada tujuh Oke setelah itu lanjut ke penasaran saya main tadi salah Kok oh, Jakarta bisa nggak coba error nah, tadi oke nah itu lewatin aja sekarang selanjutnya nih terakhir saya akan mencoba untuk menghapus data data nasabah tersebut alamat db dot remove bisa db dot nama NSP tadi si Gicahyono terhapus. Nah di sini sudah terhapus, delete kon anak eh, satu karena data dari Gicahyono si hanya satu nama-nama tersebut. Kita coba kita cari. Apakah data tersebut sudah terhapus atau tidak dengan db.nasabah.s.find buka tutup, kure, kure, kure, tutup, kure, kure, kur tutup, tutup, tutup, hasilnya akan seperti ini kosong karena data yang tadi data dari nama nasabah Sigit Cahyono itu sudah dihapus atau terhapus ya sekian dari presentasi saya maaf karena tadi ada kesalahan yang yang tadi di agregat mohon di bagian agregat mohon maafkan Bilahitaulik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.